Wih, wih, lihat teman-teman di sini ada mainan. Wow, lihat teman-teman di sini ada Superman. Widi mantul sekali ya teman-teman superman ini ada sayapnya berwarna merah. yuk kita simpan dulu ke kotak ajaib. Wow, mantul. kita cari lagi mainannya teman-teman. Widi widi, lihat teman-teman di sini ada mainan lagi. Wow, di sini ada Batman. Huh? Joker. Wow, keren sekali ya, teman-teman! Batman ini si manusia kelelawar, kita simpan lagi ke kotak ajaib. Wah, dida-wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan superhero. Widih-widih, sini mainan Spider-Man-nya banyak sekali, teman-teman. Yuk, kita ambil satu persatu. Wah, wah, wah, lihat teman-teman, di sini ada Iron Man. Wow, mantul sekali. Yuk kita simpan. Kemudian di sini, wih, di sini ada Superman lagi, teman-teman. Wih, Supermannya cibi-cibi ya, teman-teman. Imut sekali. Dia membawa tombak juga ya, teman-teman. Kita simpan. Widi-widi, di sini ada Ultraman, teman-teman. Simpan -teman. kakek, Superman saya. Wow, mantul. Kita simpan. Wow, lihat teman-teman, di sini ada Batman lagi. Batman chibi Wow, mantul sekali teman-teman. Kita simpan lagi. Widih Widih, di sini ada, ada Anman teman-teman, si manusia semut. Wow, mantul sekali ya teman-teman, Anman -teman. ini. Dia bisa membesar dan juga bisa mengecil, teman-teman. Makasih. Widih, widih. Lihat, teman-teman. Di sini ada banyak sekali mainan Spider-Man-nya. Wow. Lihat, teman-teman. Di sini ada Spider-Man yang lagi loncat. Halo, Di sini ada juga Spider-Man yang lagi loncat lagi, teman-teman. Kemudian di sini ada Spider-Man yang lagi jongkok. Kemudian di sini ada Spider-Man yang lagi loncat dari gedung tinggi. Wah, wow, terbang. Kemudian di sini ada Spider-Man yang lagi mengeluarkan jaring. Kemudian ada lagi Spider-Man. Wow, ada Spider-Man kaget. lalu di sini ada Spider-Man yang sedang berdiri uh -oh. dengan... Wih, mantul. Banyak sekali spider man teman-teman. Mantul sekali. wow lihat teman-teman, di sini ada Hulk. Widi Widi keren sekali ya teman-teman Hulk ini si manusia hijau dia pakai baju ya teman-teman berwarna abu-abu mantul sekali. Wow lihat teman-teman di sini ada Thor. Wow keren sekali teman-teman mainan Thor ini cibi-cibi dia membawa palu. Wow kamu akan saya pukul kita simpan. Wow lihat teman-teman di sini ada Kapten Amerika, teman-teman. Wow, mantul sekali ya. Kita simpan. Widi-widi di sini yang terakhir ada Deadpool, teman-teman. Widi-widi keren sekali ya, teman-teman. Deadpool ini dia membawa dua pedang. Widi mantul sekali. Kita simpan. Wadidaw, wadidaw Lihat, teman-teman, di sini kotak ajaibnya sudah penuh.